Halo sobat, ketemu lagi dengan saya Abidung kita masih ada di kebun anggur teman-teman uh, kemarin banyak yang tanya lokasi kebun kita itu di dimana uh, kalau teman-teman pengen berkunjung ke sini silahkan saja lokasi tepat kita ada di uh, Yangkung, Agro, Secino, Polaman, Mijen, Semarang cari di google map aja ya uh, ketika kalau itu nggak ketemu uh, di map juga bisa kita di kawasan Sebatur Park Polaman Mijen Semarang yeah. uh, Itu tempat kebun kita kali uh, ini kita akan Melakukan Lanjutan proses Perawatan yang uh, Kemarin kita lakukan uh, Perawatan hari ini Kita akan uh, Coba membuahkan Anggur di plot Jupiter Itu Untuk menyambut apa ya, musim liburan di Lebaran besok? Uh, karena anggur Jupiter itu pematangan uh, cepat ya di 90 hari sudah bisa panen. Semoga saja dengan uh, proses yang kita hari ini nanti di musim liburan Lebaran kita sudah ada buah. Proses pembuahan yang kemarin memang kita agak uh, kurang maksimal ya. Kita pruning di bawah di short. Itu kita cuma dapat beberapa buah Kali ini kita akan coba memaksimalkan Buah Jupiter dengan metode yang berbeda Kita akan potong dia di batang-batang yang Tidak terlalu tua dia Belum coklat tapi sudah kuning keras Biasanya kalau Jupiter ketika di kuning keras itu Potensinya lebih besar Ini kita akan coba nanti Uh, prosesnya kita akan share ke teman-teman Bagaimana cara kita melakukan uh, Prosesi pembuahan anggur Jupiter dengan cara ini Dengan metode ini uh, Kita masih di kebun plot Kebun Jupiter Sistem jetralis ya Ya nggak usah lama-lama Ayo kita uh, lakukan Metode yang kita lakukan uh, Di proses yang sekali ini ada berbeda dengan pruning yang kemarin ya ini hasil pruning yang kemarin, anggur Jupiter. Ada sih, tandan beberapa, tapi kurang maksimal juga. Cuman dapat beberapa kita. Ini Jupiter masih hijau. Ini karena kemarin kena jamur karat, daun akhirnya. Daunnya pun agak hilang semua ini. Ya, daunnya hilang semua. Tapi tidak apa, apa karena prosesnya seperti itu. Bagaimana cara kita untuk me, apa ya membuahkan anggur jupiter kali ini? Ya, kita, kita awali dari pojokan ya. Nah, ini batang-batang kemarin yang sudah kita pilih. Prosesnya mudah sih. Sama dengan uh, sistem potes pucuk, kita ambil di long ya, bentar agak seret ya. Karena ini kawat yang kita sediakan, itu ada dua kawat. Ini proses kali ini untuk karena kita sistemnya kerja yang kita ambil di pucuk uh, yang kedua. ambil kawat yang kedua udah sih cuman potong aja sini nah telah potong kita buang tunas airnya kita pisahkan daun satu enggak apa-apa sebenarnya ini lebih maksimal ketika daun tid kemarin tidak kena jamur ini daunnya kemarin kena jamur tinggal sudah kita fungisida akhirnya juga rontok <giranya> dia daunnya gugur sendiri prosesnya mudah kok kita cuma kayak gini ini pembuan kalau pengen kejata yang di Jupiter lebih efisien seperti ini nah saya buang ini biasanya dapat bunga semua kita cuman mengikuti alur saja ketika kayak gini dia potensinya di bawah gak apa-apa kita potong di bawah cuman yang seperti ini yang kecil-kecil itu kita tidak potong kita biarkan dia berkembang ini biasanya uh, kita potong di uh, pembuahan berikutnya kecil-kecil ini kita biarin itu hmm. panjang potong hmm. lihatnya ini ada buah eh uh, banyak dari kita memang agak agak apa ya, eman kalau eh, bilangnya kalau eh, ada buah kayak gini, daun hilang ini memang, eman karena dia memang tidak bisa berfotosintesis, tapi karena faktor kebutuhan, akhirnya kita lakukan hal seperti ini. Ya, ini sama, potong, ambil buang. ini kan ada tunas air kecil nggak? enggak? aduh fokus mana? Nah, kelihatan ya enggak mau fokusnya enggak mau ini ada tunas air kita buang Seperti itu sih, mudah. Nanti ini sekalian terapian, kita ambil yang versi sana ya. Kita ya kita buat lajur kanan kiri. Tetap kita cari potensi terbagusnya, ya. Kalian nanti setelah ini kita tata ulang Nanti kita tata ulang Banyak yang tanya nanti pasti Mas kenapa daunnya nggak disisakan kita sisakan satu aja dulu nanti. Ini kan jamur juga kena jamur. Nanti setelah ini. Ini jamur ini kena jamur. kelihatannya Fokusnya kurang bagus. Ini jamur ini kena jamur. Nanti kita akan buang setelah uh, tunas ini tumbuh. Uh, untuk buah yang ini gimana mas? Ya tetap aja uh, untuk memaksimalkan tetap kurang maksimal. Namun karena memang... Karena kondisi yang kemarin, penggunaan kemarin anggur kita pun ini kena jamur sebagian. Berhasilnya uh, nggak apa-apa seperti ini. tuh anginnya kenceng. Maaf ya kalau suara agak kurang nyaman karena angin di sini masih panjang banget. Nah, ini kita lanjutkan prosesnya. Uh, tetap seperti tadi. Tetap potong, buang kita potong kita buang terus yang kecil kayak gini kita biarkan kita biarkan yang kecil-kecil pembuang yang kemarin nah, kalau kayak gini ini walaupun kecil tapi dia nggak bawa bunga, tapi di sini, di sini, ini ada potensi. Kita potong aja nggak apa, apa. Nah, yang kayak gini yang, yang kita tidak potong, dia ya, terlalu kecil. Sambil, sambil kita rata nya kayak gini potong Nanti kita nih kita tata lagi Yang paling penting harus diperhatikan teman-teman. Memang sih ada beberapa uh, kondisi yang ketika uh, pohon ini maksimal itu tunas air bawa bunga. Tapi kondisi di sini, ini tunas air biasanya juga enggak bawa bunga akhirnya. Kita potong aja. Ketika ada tunas air kecil, ini dibuang. Ini kondisi Ini yang batang-batang seperti ini yang biasanya uh, pasti bawa bunga ini. Kita uh, kadang kita kan pengen potongnya di sini. Tidak, kita potong di atas. Kita mencari potensi terbesarnya. istilahnya kita memaksimalkan potensinya nah, kalau ada hal seperti ini kita buang satu kalian matun juga ini tidak berapa kali tetap kita di eh uh, kedua nanti kita kalau proses kayak gini kita berubah kedua Nanti kita update hasil akhirnya. Ini sisa peruningan kita. Di memang masih ada jamur karat seperti ini. Ya kan? Ini sekalian penyehatan kita buang daunnya yang jelek. Terus habis ini kita fungisida lagi. Ini dua kali. Moga saja uh, ini buah-buah yang ini ini terselamatkan juga. Tapi yang uh, memang sih ada kondisi beberapa buah yang uh, tidak bisa kita selamatkan. Ini nggak bisa selamat karena udah jamuran ya. Tapi yang kondisi seperti ini yang masih performanya bagus ini masih bisa selamat. Bisakah ini uh, nanti buahnya? dari maksimal bisa kita lakukan pemupukan yang tepat kita pertinggi pupuk P dan K fosfat sama kalium nanti sekalian kita uh, buang anggur yang sudah parah misal kondisi seperti ini ini yang kelihatan enggak ini yang kena jamur yang hitam-hitam nanti kita buangin kita semprot fungisida airnya biasanya itu kita masih bisa uh, punya harapan anggur ini untuk panen tapi memang kondisi tajuk yang uh, masih jamur ya inilah salah satu trik untuk kita menyehatkan tanaman lagi ini ada tunas air kayak gini lihat ya itu biasanya saya buang cuman saya potongnya tidak mepet kita potong kayak gini saya buang itu ya Jupiter Intan dan bisa panjang loh Jupiter kita cuman satu kali aplikasi GA3 sayang ini <gum> Mari kena jamur ini lihat sayang banget Ya, karena kondisi cuaca di sini uh, sudah hampir satu bulanan lebih, itu ketika jam 12 siang itu sudah mendung tebal. Kalau musuh cuaca agak susah ini, ini kelihatan cerah, tapi itu lihat, itu mendung sudah mulai datang. Ini, wah, itu, ini jam berapa mendung sudah datang? Ya, beginilah, uh, suka juga kita. Uh, berkebun anggur jangan lihat sukanya saja dukanya juga harus kita perhatikan agar mental kita tidak down yuk oke sementara itu dulu nanti kalau sudah pekerjaan ini sudah selesai saya update hasil peruningan kita tadi ya pembuahan tuh kayak gini Jupe kalau ada tunas air di atas kayak gini di sini dibuang harus dibuang karena pengalaman kalau kayak gini dia nggak bawa bunga Ini tadi ada yang kelupaan Hmm. kita lihatkan hasil peruningan kita tadi seperti ini tadi bung di atas semuanya ini lupa ini sisa peruning kita sana pun juga sama. Ini sisa buning. proses proses Semoga dengan metode ini, besok, bunga yang keluar banyak kalau lihat performa tanamannya sih ini lebih bagus besoknya Jupiter Float Jupiter Wah, Jupiter seperti ini masih ada buah bisa sudah potong lagi karena kosa kita ini memang bukan e, kebun produksi ya ini kebun eduhisata jadi kita berusaha tiap Uh, ada orang kesini, orang berkunjung, kita uh, ada buah. Konsepnya seperti itu. Kalau yang konsep uh, kebun produksi kita bedakan lagi, karena buah dan tidaknya suatu kebun itu kan juga tergantung, uh, tergantung konsep yang kita anut. Jupiter, Mas. Oke, okay, uh, sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam, bye-bye.